Baiklah persahabatan seluruh dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini Ada sebuah unggahan persahabatnya percakapan DM pesan dari Bunda Lesti bersama Dr. Siska Ini diunggah oleh Dr. Siska langsung di gas pribadinya Yang diripost kembali oleh akun Teddy Ilal Kejora Kita simak persahabatnya di postingan Dr. Siska Ini Masya Allah banget Bunda Lesti Kebanggaan kita semuanya Selalu kasih support bersahabat ya Kita lihat nih kalimat pesan DM Yang tentunya diunggah oleh Dokter Siska Bunda Lesti mengatakan nih semangat Jangan pernah merasa sendiri ya Kata Bunda Lesti Langsung dijawab oleh Dokter Siska Dengan kalimat makasih sayang Ini terbukti banget ya Bahwa Bunda Lesti adalah orang baik Bunda Lesti selalu kasih support Kasih dukungan Untuk teman Bahkan saudaranya persahabat ya Kita bangga, kita bahagia sekali Sampai dokter Siska pun mengucapkan terima kasih Kita lihat di postingan dokter Siska ini ada sebuah kalimat Thank you, Nengles, dikejora Sampai nelfonin lebih dari 5 kali Wow, view, katanya tuh persahabat ya Aduh, Masya Allah Mudah-mudahan sampai nelfonin 5 kalian persahabat ya, Lebih bahkan Masya Allah Demi kasih semangat, demi kasih support yang terbaik untuk dokter Siska Semoga persahabat yang Buddha selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan banyak sekali support dan doa yang diberikan dari orang baik juga yang selalu tulus mencintai idola kita ini Berikutnya juga persahabat kita lihat ini ada asupan vitamin bahagia yang kita dapatkan Sore tadi dari Ustaz Suki Al Buguri yang memposting foto Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Aduh Masya Allah banget ya Buka puasanya ditemani yang manis-manis tuh Persahabat ya Bunda Lesti, Papa Bilar tuh sangat manis Dan ada kalimat juga yang diposting oleh Ustaz Suki Persahabat ya Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar Hampersnya Aduh Masya Allah banget ya Pokoknya the best banget nih untuk leslar Semoga selalu sehat Selalu bahagia Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik momen postingan ini pun di kembali oleh akun Erna Ningsi banyak sekali tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan yakni dari akun Mama Eda1998 mengatakan Masya Allah bukan dengan yang manis, manis tuh persahabat ya sudah terasa manis saat melihat foto Bunda Lesti dan Papa Bilar semangat terus ya untuk Lesa Lovers tetap solid untuk mendukung karya-karya terbaik idola kita dan selanjutnya juga persahabat ada gambar spesial yang bahagia banget ya alhamdulillah untuk channel Leicester Entertainment, subscribe nya sudah mencapai 1,1 juta subscriber. Ini sih luar biasa banget ya, kongres untuk Leicester Entertainment. Semoga makin sukses, makin jaya dan semoga selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semuanya persahabat pelan-pelan. Asal tetap konsisten ya Bismillah tambah keren kedepannya, amin. ya robbal alamin. Dan berikutnya persahabat kita simak juga ya. ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan nih dari Lesler memposting unggahan dari Yuni Muwatawa. Ini momen spesial bunda Les di nih ya saat syuting di bulan puasa kemarin, masya Allah ini kebahagiaan kebanggaan terlihat bunda lesdi sangat cantik sekali Masya Allah, mudah-mudahan bersahabat ya bunda lesdi selalu sehat menjadi orang baik selalu konsisten dan istiqomah nih bersahabat ya untuk bunda Lesti ke dan kita lihat juga bersahabat di IGsnya nya Om Izhar satu jam yang lalu ini memposting video rendang ibu rus Wow, Masya Allah banget ya beren, Om Izar mendapatkan hadiah rendang langsung dari Ibu Ros Kita bangga juga nih, mudah-mudahan usaha milik Ibu Ros Maladewi Ini selalu sukses, berkembang dan semakin maju ke depannya Amin, ya robbal alamin bangga banget pastinya Keluarga Leslar selalu bikin kejutan untuk kita semua